Selama tak terdengar kabar, Ovi Sofianti mengaku pernah mendapat tawaran kencan dari pria hidung belang Ovi Sofianti mengatakan dirinya sempat diiming-imingi tarif kencan sebesar 50 juta Penyanyi dangdut itu menceritakan pengalamannya ditawar saat tengah manggung di pelosok Indonesia Meski kini pamornya menurun, Ovi Sofianti tegas menolak tawaran itu dan memilih berjualan ikan ketimbang menjual diri Pernah kok ditawar nominal sampai 50 juta dulu? Cuman aku enggak tanggetpin, kata Ovi Ovi mengaku bahwa dirinya menolak tawaran dari lelaki hidung belang tersebut Dia enggan menjual diri demi mengincar kepuasan duniawi dan memenuhi kebutuhan hidupnya Aku tolaklah karena buat apa sih jual diri, ucap Ovi Istri Frankie Ilham Roring mengungkapkan enggan menerima tawaran pria hidung belang karena tawaran panggung lagi laris manis Aku enggak mikir nerima tawaran itu karena emang job aku lagi ramai. Buat apa sih terima tawaran itu? Toh rezeki masih ada di depan," ujar Ovi Sofianti. Ovi Sofianti tidak menampik kalau karirnya akan pasang surut dalam menekuni profesi sebagai penyanyi dangdut. Meskipun pasang surut nantinya, Ovi Sofianti juga membutuhkan biaya untuk membiayai kebutuhan keluarga kecilnya bersama dengan Frankie Ilham Roring. Namun, Ovi Sofianti menegaskan lebih baik hidup susah ketimbang harus jual diri Demi memenuhi kebutuhannya sebagai istri dan juga penyanyi dangdut Lebih baik hidup susahlah daripada jual diri Kalau aku sih lebih baik jual ikan ketimbang harus jual diri, kata Ovi Sofianti Ovi mengatakan bahwa ia lebih baik mengurangi kebutuhannya ketimbang harus hidup glamor kalau kebutuhan itu kan tergantung kapasitas hidup kita Semuanya masih bisa diatur Untuk menanggulangi sepi sepijok nantinya Ovi mengaku membantu sang suami untuk berjualan ikan tuna manado yang sudah dijalaninya sejak dulu Dari jual ikan tuna manado ajakan sudah cukuplah. Aku yakin dari gedein anak, beli susu, sekolahin anak, dan semuanya Ungkap Ovi Lebih lanjut, bagi Ovi jual diri bukanlah hal yang baik dalam kehidupan karena menurutnya, lebih baik dekat dengan Tuhan ketimbang harus jual diri ialah lebih baik dekat dengan Tuhan Ngapain atuh jual diri? Ngapain atuh harga diri dijual? Ujar Ovi Sofianti Kini Ovi Sofianti tengah berbahagia Pasalnya salah satu mimpinya mengelola restoran terwujud setelah satu tahun menikah kembali bersama Franky Rory di saat hampir bersamaan, keinginan Ovi Sofianti mengeluarkan single baru juga terpenuhi setelah lagu Bersama selamanya mulai diedarkan ke publik Dua hal terpenuhi, tapi ada satu lagi keinginan Ovi itu yang akan diwujudkannya Usaha kuliner dan single baru sudah diwujudkan Yang belum terwujud punya anak, kata Ovi Sofianti